Oke, okay, para sobat semua, selamat berjumpa lagi di channel saya, Karya MK. Pada video kali ini, saya akan memberikan satu cara untuk pemasangan kunci, yakni kunci slot untuk pintu dorong, sobat semua. Oke kita simak saja videonya Semoga video ini dapat bermanfaat Buat para sobat semua Khususnya para pemula Sama seperti saya Dan jangan lupa untuk para sobat semua Like dan subscribe Agar saya bisa terus Mengembangkan channel ini Memberikan seputar keterampilan Dan inspirasi untuk para sobat semua Terima kasih Baik para sobat semua Untuk kolo yang sebelah sini Ini berfungsi sebagai Tiang Tiang kunci ini bak Akan nempel di Tembok tiangnya sobat nah, Posisinya nyangkol Seperti ini sobat semua jadi kunci slot untuk pintu dorong wajib ditekuk seperti ini sobat semua biar nyangkol pada tiang kuncian baik para sobat ini untuk pemasangan kunci slot bawah nah, kita buat seperti ini nah, posisinya seperti ini sobat semua Ya, untuk masuk ke bawahnya karena saya menggunakan roda 6 cm berarti saya harus lebihin jadi sekitar 11 cm ya sobat semua pada bagian sininya saya kasih setolah agar selopnya tidak keluar ya sip